Ada di panggung kehormatan, yang di depan panggung, tolong agak duduk. mundur agak Ayah. mundur, santri-santri al -fata. agak mundur, adegan berbahaya, agak mundur. Oh, lewatnya Mas lewat lewat lewat ini lewat sistem Ya, karena atraksi pasti dilewati dengan adanya sholawat. Ayo, sound system! uang yang siapa tadi? Atra Atraktif atraksi, Pak Parno. Airnya kurang, tolong ya. diambilkan lagi. Hmm. Pak Parno minta tolong, atau yang lain tolong diambilkan air lagi di toko. Ada di panggung kehormatan yang di depan panggung, tolong agak duduk. mundur agak ya. mundur. santri santai al -fata. agak mundur. Adegan berbahaya, agak mundur. Oh, sholawatnya Mas lewat lewat lewat ini lewat sound ya karena atrasi mesti dilewati dengan adanya sholawat. ayo sound system uang yang siapa tadi Atra tim atrasi Pak Parno airnya kurang tolong iya. diambilkan lagi hmm. Pak Parno minta tolong atau yang lain tolong diambilkan hmm. air lagi di toko Thank you. Jangan terlalu dekat karena ini adegan berbahaya Sekali lagi tepuk tangan yang meriah lebih dari 290 lembaga dan di antaranya adalah dari padep Tempur. ada tadi ini sampai dia berapa itu untuk mundur karena ini agak susah. Dekan ada atraksi apa ini namanya? loncat luar biasa ditambah lagi pakarnya tetap hati hati penonton mohon menendang setinggi sekitar dua meteran lebih ini. ya kita saksikan bersama-sama. Inilah penampilan dari temboro. Oh luar biasa. Tepuk tangannya yang meriah semuanya. Oke. Okay. Kala. Ini perlu kami sampaikan kepada adik-adik santri yang hadir semuanya. Kegiatan ini tidak bisa dilakukan tanpa latihan terlebih dahulu dan tanpa bimbingan dari Pelati. pelatihnya, pelatihnya trikin. Gitu ya tadi. Dan tidak semua santri Tembora yeah. itu mahir Majin yang baru jajah sampai, mohon untuk menubur sabar sejenak, karena atraksi dari Pondok Pestanda Al-Fatah sudah yang atraksi